Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar, tentunya Baiklah sahabat Lesti dan Rizky Bilar dimanapun anda berada untuk vitamin malam hari langsung disuguhkan Persahabat yang lewat posting live Instagramnya warwah emsi Malam ini persahabatnya terciduk Bapak B lagi main sepak bola bareng tim Marwah. Masya Allah, saya selalu Bapak Mudah-mudahan apapun yang dilakukan malam hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan semoga semakin istiqomah untuk idola kesayangan kita. Mengikuti kajian dari tim Marwah FC. Oh, Sehingga ini pun diunggah kembali oleh akun sandal putih yang skor Kalimat caption pun dituliskan Alhamdulillah meski gelap dan sedikit blur Tetap terpampang nyata si kakak main bola sama tim Marwah malam ini Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga bersama dia Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan di antaranya dari akun ida skurniati yang sekarang sembilan mengatakan masya allah alhamdulillah meski hitam gelap dan blur tetap kelihatan masnisnya suaminya Leslie gejora papanya bang Fatih aduh masya allah dia ya. dan kita lihat juga persahabatnya dia apa lain diberikan dari akun instagram dah Ramlan mengatakan Masya Allah sehat terus Papa B Semangat main bolanya Amin Masya Allah banget ya Doakan terus untuk indola kesayangan Semoga selalu diberikan kesehatan Kemudian juga di ya Berikutnya ada cedukan vitamin Aduh ada yang memakai jilbab hitam Yang sedang memainkan handphone Wow apakah ini Bunda Lesti ada Masya Allah banget ya Bikin penasaran Dan pasti persahabatnya kita juga Di Bikin tentunya happy malam hari ini Mendapatkan juta, mendapat cidukan vitamin Masya Allah banget ya Postingan ini pun juga kembali Oleh akun underscore l Kita lihat juga kalimat yang diposting Tes ketajaman mata Apakah ini bunda Lesti pemirsa? Wow, kira-kira bunda Lesti atau bukan? Banyak tanggapan dari para fans yang mengatakan bukan bersahabat ya kita lihat nih dari akun Instagram. Mulia, dia itu mengatakan, "Aku tak kenal." Katanya tuh, ya, ada juga persahabat tanggapan dari akun Suketi, mengatakan, "Kayaknya bukan deh tuh, persahabat ya." Ada juga tanggapan Nur tapi cara pakai jilbab sih kayaknya Bunda. LD katanya tuh, ada masya banget ya, kembali lagi." dibikin penasaran persahabat ya dengan postingan yang memakai jilbab hitam doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan malam hari ini karena pasti persahabat ya Papabie malam hari ini ditemani oleh bundel STV Cora kemudian juga persahabat ya ada kejutan yang sangat luar biasa kita mendapatkan informasi bahwa bakal ada sesuatu dari leslar leslar bangkit Masya Allah bismillah ditunggu karyanya Wow ini karya yang sangat luar biasa yang paling kita nantikan kita mendapatkan informasi nih bersama dia bahwa leslar akan kembali bangkit kita simak di beberapa tanggapan komentar ya di sini banyak sekali respon yang diberikan yakni dari akun Hani Yulianti 15 mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah Dede bentar lagi mau ada lagu baru lagi Dari Bang Adibal Ditunggu karyanya, semoga sukses dan booming lagi, amin Ya Robbal Alamin, Masya Allah Ditunggu banget ya karyanya Lesti dan Rizky Bilar, kita yakin Leslar akan bangkit kembali Kita yakin Leslar akan tentunya Selalu bersinar Kemudian juga dia ya. ada gambar spesial Dari Lesti Lovers Bandung Alhamdulillah, untuk Lesti Lovers Purwosuga ini mengadakan anniversary bersama ya. dia. Happy anniversary Lesti Lovers Purwosuga, mudah-mudahan tetap menjadi fans yang baik, tetap kompak, tetap solid untuk selalu mendukung karya-karya Bunda Lesti Keceora dan pastinya kita juga mesti menunggu hidupan terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.